yang melihat abang El yang mamam -mam bikin kita ikut seger melihat dia begitu semangat dan tentunya kita tahu kalau abang L selalu ngerti kalau ia lagi di videoin lagi di videonya guys tuh lihat begitu agresifnya dia tahu kalau kamera lagi on tuh ia menyapa para lesa lover guys Nih simak dia nih TDL lagi mama, mama apa, di ya? Mama apa? Mama kelupuk. Mama kelupuk? Hei, Dedek. Minta. Terima kasih.